Belum ya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwar mursalin nabiyya nabiyyina muhammadin alihi wa wassohbihi ajma'in amma ba. selamat siang sahabat voice of Migrant dimanapun berada selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-24. Semoga puasanya tetap lancar dan dikuatkan di musim yang panas ini. Acara kita pada siang hari ini yaitu Ngaji Aswaja bersama dengan Lembaga Dakwah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga Gus Makmun Rashid. Sebelumnya, perkenalkan saya Ica dari Voice of Migrant dan juga mengenalkan sedikit tentang Voice of Migrant. Voice of Migrant itu adalah kolaborasi dari berbagai komunitas yang ada di Hong Kong, termasuk di dalamnya ada MIC, ada pedulikasi, dan juga yang lainnya. Quest of Migrant ini memiliki tiga divisi. Yang pertama, divisi pendidikan; yang kedua, divisi konseling; dan yang ketiga, divisi media. Uh, Di mana uh, kita kali ini menggunakan divisi media kampanye yang tersambung langsung melalui fanspage Points of Migrant. Uh, langsung saja, kita siang hari ini ngaji aswaja ditemani oleh ketiga narasumber. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Nur Hayit atau biasa di sapa Gus Hayit. Uh, Assalamualaikum Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di Hongkong semuanya? kabar? Alhamdulillah. Ayo? Alhamdulillah kabarnya baik, Gus. Uh, Gus Hayit ini merupakan wakil ketua dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga komisi dakwah dan pengembangan masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, betul ya Gus ya? Oke, beras. Beliau juga uh, aktif mengasuh uh, di Pondok Pesantren skill Jakarta. Wah kegiatannya uh, padat banget dan juga saya melihat beliau aktif mengisi di uh, Cahaya Hati uh, Ainus ya, TV ya Gus ya setiap ya, hari ya. siang ya Gus ya. Uh, Narasumber yang kedua, uh, ada Gus Makmun Rashid. Uh, mana uh, videonya belum? Tuh, Gus Makmun. Assalamualaikum, Gus Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Uh, Gus Makmun ini adalah penulis buku-buku Islami uh, yang biasanya uh, ada di Gramedia Indonesia, ya. Dan uh, beliau ini menulis buku *Best salah satunya tentang gagal paham hilafah yang sempat membooming beberapa uh, waktu lalu uh, dan sebenarnya ditemani juga uh, Direktur kami dari Jogja uh, yaitu Direktur Invest, tetapi kayaknya belum gabung uh, sambil menunggu beliau uh, kita langsung aja uh, ngaji pada siang hari ini dan sebelum kita masuk ke pengajiannya saya ingin uh, menyampaikan tentang uh, keadaan teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Uh, bahwasanya teman-teman di sini menjalankan puasa Ramadan seperti biasa, teman-teman di Indonesia juga. Tetapi ada perbedaan yang uh, membuat teman-teman itu merasakan lebih dari seperti biasanya yaitu pada masa pandemi ini kita langsung aja uh, saya persilahkan kepada Gus uh, Hayit untuk memberikan tausiah tentang ngaji aswajah uh, monggo Gus Hayid Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Alhamdulillahi ja'alana min ahli sunnati wal jama'ah wa ja'alana min ahli siratil mustaqim bin tiba'i sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man intaba' al-udha ila yawin din an la ilaha illallah wa anna muhammadin abduh wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik ala muhammadin wa ala alihi wa wa barik wa sallim ajma'in inna wal jannah wa min inna karim tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim yang saya muliakan para pejuang-pejuang keluarga yang ada di Hong Kong dan sekitarnya, serta yang mengikuti dari jauh di seluruh Indonesia dan di dunia, seluruh pekerja migran yang tidak lain adalah para pahlawan sejati, karena berangkat untuk menjadi muhajirin berhijrah ke satu tempat, dari tempat asalnya untuk mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang berkah, mencari ridho Allah dalam rangka membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, membahagiakan anak istri dan suami, maka itu adalah sungguh perjalanan mulia sehingga layak untuk disematkan sebagai pahlawan-pahlawan yang mulia, Insya Allah. Yang saya muliakan Gus Makmun Rosid, ini pemikir muda yang sangat cemerlang dan berani. Semoga sehat selalu dan produktif. Di Ibad, nah saya sebut di Ibad ini direktur invest ini karena adik kelas saya dulu di Jogja tapi kiprahnya melebihi saya sudah sangat luar biasa. Saya belum join. Ibu moderator Mbak Ika yang berkenan merencanakan seacara ini semoga ngaji kita pada siang hari ini di bulan suci Ramadhan dicatat sebagai Pengajian yang rodiatan Mardiah kita senang, kita ridho, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, sehingga kelak nanti di akhirat menjadi bagian dari catatan amal soleh yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Hadirin, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak banyak dan tidak lama nanti karena inti dari pengajian ini nanti ada di tangannya Gus jadi saya hanya akan membuka, mempreview di bagian awal saja tentang apa sih Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu. Sekarang kita sering sekali mendengar setiap orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Tetapi pengakuan mereka diikuti oleh perasaan yang merasa paling benar. orang di luar kelompoknya dianggap salah dan sesat semua. Apakah pemahaman alusional jama'ah yang demikian yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, khulafat Rasidin, serta para ulama-ulama mutakaddimin dari kita atau bagaimana? Nah, ini perlu kita urai. Perlu kita jelaskan terlebih dahulu biar tidak ada yang Misunderstanding atau misperception. Sehingga ngaku paling sunnah, tetapi kelakuannya paling bid'ah. Nah, bid'ah yang paling kejam, bid'ah yang paling bid'ah itu ya, mudah mengkafirkan orang lain, itu adalah bid'ah tul bid'ah. Bid'ahnya bid'ah itu. Jadi, Rasul bid'ah itu, kalau mudah merasa dirinya paling benar, lalu menganggap orang lain semua salah, sesat, dan masuk neraka. Hanya dirinya yang layak masuk surga. Itu namanya abda'ul bid'ah. Ya, Bid'ahnya bid'ah. Atau jadul bid'ah. Bahnya bid'ah. Maka hati-hati, teman-teman yang sudah merasa hijrah, Alhamdulillah. Karena hijrah ini memang bagian dari harapan Allah Ta'ala dan Rasulullah kepada orang-orang beriman agar senantiasa berhijrah minal ma'asi ila to'ah. Jadi hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah itu makna lughawinya apa? Al-intiqal. berpindah. Ya, min makanin wahidin ila makanin ufrat. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain atau al-irtihal, boleh. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Luhawi ya. Secara, luhawi. secara istilahi, secara maknawi. Luhawi tadi itu bahasa, maknawi itu adalah ta'rif. Atau istilahi. Atau makna secara, secara komprehensif. Apa artinya hijrah secara istilahi? Para ulama sepakat. Al-hijrah itu utawi hijrah. Hijrah adalah inti minal maasi ilat to'ah seseorang dari kemaksiatan kepada ketaatan atau hijratul ahad atau hijratun nafarin hijrannya seseorang minal maasi ilat to'ah dari kemaksiatan menuju ketaatan itu namanya hijrah jadi hijrah secara istilah itu maknanya luas pokoknya yang dulunya enggak pernah sholat kemudian rajin sholat itu namanya hijrah yang dulunya enggak pernah puasa di bulan suci Ramadan lalu sekarang dapat hidayah rajin puasa itu namanya hijrah yang dulunya enggak pernah diamul lail kemudian rajin salat malam salat tahajud karena tahu fadilah dan manfaatnya waminan laylifat tahajat bihina filatan laka asa ayat takarab buka maka mahmadudah diangkat derajatnya di dunia dimuliakan oleh Allah di akhirat dia rajin salat tahajud maka itu namanya hijrah jadi hijrah itu tidak hanya pakai cadar, pakai baju kurung ya. Kalau cowok pakai celana cingkrang, itu jenggotan. Saya juga jenggotan. Ketika jenggotan ini kita maknai sebagai upaya untuk itba'un itba Nabi atau ibadah sunnah, itu kita dapat pahala. Tapi kalau saya berniat jenggotan untuk gaya bahwa saya ini orang paling sunnah, yang enggak jenggotan itu sesat, nggak ikut rasul, itu malah berdosa. Bukan jenggotannya yang berdosa, tetapi perasaan merasa paling benar itulah yang bikin dia berdosa karena perasaan paling benar itu namanya al-kibru sombong wal-kibru min syaitan. sombong itu dari dari tipu dayanya setan dan senjata paling ampuh dari setan itu apa al-kibru karena apa karena senjata pamungkas setan yang berupa sombong itu telah ditunjukkan oleh setan saat Allah memerintahkan kepada setan untuk bersujud kepada Adam ketika Allah menyempurnakan penciptaan Adam. apa kata Seban saya tidak mau bersujud Kenapa kamu tidak mau bersujud padahal ini perintahku anna khairun minhu khalaqtani minar khalaqtahu binti saya lebih baik daripada daripada Adam karena apa karena saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah maka tidak layak saya bersujud kepada Adam padahal bukan sujudnya yang menjadi substansi perintah itu dari Allah tetapi perintah sang pencipta manusia pencipta Adam pencipta Ijin pencipta Iblis pencipta malaikat itulah yang harus jadi objeknya setan harusnya lebih setan tidak bisa menangkap itu akhirnya dia merasa dirinya lebih baik daripada daripada Adam padahal konteks dari perintah menyembah Adam adalah perintah bersujud kepada Adam maksudnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, poin pertama yang harus kita klirkan adalah hijrah itu bagian dari yang dianjurkan. Tetapi makna hijrah ini yang harus kita koreksi dengan baik. Jangan ikut-ikutan model hijrah lalu setelah dia membangun komunitas muhajirin hijrain atau apa namanya? Kalau di Hong Kong saya tidak tahu. Lalu kemudian mereka menjadi eksklusif jadi seolah-olah yang benar kelompok hijrahnya sendiri, orang yang di luar itu semuanya dianggap neraka, dianggap sesat, sehingga tidak layak untuk digauli. Ini salah. ya. Karena apa? Karena dalam kitab tasawuf baik dikarang oleh Ibn Al-Tufa'il Asadhan Dari maupun Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, kita tidak boleh sedikit pun kepada manusia lainnya selama dia masih bernyawa. Hatta kepada orang kafir pun kita tidak boleh suudan. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang hari ini kafir, akhir hayatnya menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, hari ini kita menjadi muslim, tetapi akhir hayat kita menjadi suhul khatimah karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena perasaan yang merasa lebih hebat dan lebih benar dari siapapun. Nah, ini penting saya utarakan agar kita menjadi terang dan clear terkait dengan hijrah ini. Maka para teman-temanku sekalian, para pejuang devisa para pejuang keluarga, silakan temukan hakikat kehidupan kita. Kalau bahasa Jawanya, sangkan paraning dumadi, dari mana kau berasal dan kemana kau akan kembali, temukan sampai kamu merasa bahwa, kita ini seorang hamba seorang makhluk kalau nah, kita seorang hamba dan makhluk maka tugas kita tidak ada lain tugas kita adalah beribadah kepada Allah maka jadikan setiap langkah kamu kemanapun engkau pergi kemanapun engkau beraktivitas, apapun yang kamu kerjakan itu dalam kerangka ta'abbud, dalam kerangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi berangkat dari Indonesia ke Hongkong niat ibadah karena tujuan kita hidup hanya untuk beribadah. Nah setelah kita clear tujuan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka sempurnakanlah ibadah itu dengan muamalah maal khali muamalah bersama makhluk-makhluk Allah yang lain amal kafiruna wal muslimuna baik bersama orang-orang yang masih belum dapat hidayah orang kafir maupun bersama Orang-orang yang sudah mendapat hidayah, orang-orang yang islam, orang-orang muslim, mukmin yang merupakan saudara kita. Nah, kalau kita selir, enak. Jadi, mau kita ngaji melalui webinar seperti ini, kalau niatnya ibadah, enak. ya Ada yang nonton, alhamdulillah. Enggak ada yang nonton, alhamdulillah. Karena niat kita ngaji sudah. Selebihnya apa? Pastikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, berguna dengan orang. Karena ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin sejati adalah ketika hubungannya kepada Allah itu konstan, stabil, hubungan yang baik. Tidak ada upaya untuk mencederai hubungan itu dengan kemaksiatan. Demikian halnya saat kita membangun relasi dengan sesama makhluk, hubungannya dengan sesama manusia pun tidak boleh dicederai itulah yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Al-Muslimuna man salim al muslimuna min wa yadihi. Muslim sejati itu adalah Muslim yang mampu menyelamatkan dirinya dan orang lain dari lisan dia dan tangannya. Jadi orang lain selamat dari lisan kita, tidak kita cacimaki, tidak kita hinakan, tidak kita fitnahkan, tidak kita kafirkan, dan tidak kita sakiti dengan tangan kita. Dengan mengirim tulisan-tulisan sosial media yang menjegara hubungan uhuwah Islamiyah, uhuwah insaniah, uhuwah, uhuwah watoniah kita. Nah, kalau hubungan dengan Allah oke, okay, hubungan dengan makhluk oke, okay, itu namanya orang yang Muslim dan mukmin sejati. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai mutakim, orang-orang yang bertakwa. Nah, tujuan kita berpuasa ya tidak lain kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita berhaji tidak lain kita menjadi orang-orang bertakwa. Tujuan kita membayar zakat, sodah, infak tidak lain, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita untuk menjalankan ibadah, sholat, itu tidak lain adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya bahasanya berbeda-beda. Kalau untuk orang yang sholat, tujuannya apa? Inna sholata tanha anil faksya'i wal bungkar. Untuk orang sholat, mencegah perbuatan kecil dan bungka. Ya Artinya, bertakwa. Karena takwa itu intisalul awamir wajidina benawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah untuk orang yang haji, orang yang apa namanya, pergi ke Baitullah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyempurnakan keimanan kita, untuk menjadi orang-orang yang tahu kehambaan kita. Ya, Jadi, dengan berhaji, kita akhirnya bisa mengikuti kerendah hati ketakwaan dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, Nabi Ismail Alaihissalam, sampai Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Wallahu kewajiban haji itu tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah. Nah, menyatu dengan Allah itu juga bagian dari inti puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita berzakat juga demikian. Tujuan kita berzakat tidak lain khuzmin amwalihim Ya, untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta benda kita agar kita mudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal dan aktivitas Dan yang paling tegas adalah ibadah puasa dari rukun Islam yang secara terang benderang menegaskan tujuan ibadah ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba musyam, kama kutiba min qablikum Jadi intisari kehidupan kita itu tujuannya ibadah semrathu buahnya takwa. Nah, kalau kita sudah dapat buahnya takwa, maka jaza Allah, balasan Allah kepada orang-orang yang konsisten menjaga takwa ini apa? jannatun Na'im hisab, surganya Allah tanpa dihisab. Nah, ini kerangka pertama yang harus kita bangun. Sehingga kalau ini clear, enak kita. Enggak perlu kita menyalahkan orang lain, enggak perlu kita mengkafirkan orang lain, memfitnahkan orang lain, apalagi sampai menyatakan dirinya sendiri yang benar orang lain semua masuk neraka itu pasti akan menjadi pintu masuk dia untuk justru diazab oleh Allah disiksa oleh Allah karena kesombongannya karena memilih jalannya setan yaitu mudah untuk menyalahkan dan mengkafirkan orang lain hadirin bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah teman-teman migran di Hongkong para ustadz muda para game muda ada Gus Makmun Gus Irsyad, yang Insya Allah diberkahi dimuliakan oleh Allah Mbak moderator pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan satu tema tentang aswaja kalau tadi itu dasar-dasar kita memahami Islam nah, dasar memahami Islam itu harus clear agar konstruksi tentang keaswajaan ini tidak salah dan melenceng. Nah, Kalau dasarnya tadi sudah jelas, kita bisa pahami bahwa tujuan kita diciptakan untuk menjadi hamba yang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita tidak boleh tola-tole kalau beribadah, menjalani kehidupan. Yang penting diri kita oke dulu. ya Bahwa orang lain ada yang kurang. Kasih klausul atau pasal-pasal yang lain yang menyatakan bahwa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi bukan dari kita. Nah Kalau hidayah dari Allah, tugas kita bukan malah menyalahkan orang yang belum dapat hidayah, tetapi membimbing mereka untuk mendapat hidayah. Baik itu yang sudah muslim tapi belum sepenuhnya menjadi muslim sejati, tanda kutip, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau yang bahkan belum mengenal Islam. Kita perlu kenalkan, karena Rasulullah sangat sayang dan cinta kepada orang-orang dari hambanya Allah dan dari umatnya Rasulullah yang mau membimbing saudaranya untuk selamat dari siksan neraka. Bagaimana caranya dibimbing untuk mendapatkan hidayah iman kepada Islam nah tugas kita tugas teman-teman para migran ya yang ada di Hongkong dan di negara lain Bagaimana kenalkan Islam dengan akhlak kita kenalkan Islam dengan keluhuran perilaku kita Insya Allah dengan itu mereka akan tertarik Oh Islam begini tetapi nah, kalau sesama WNI kemudian sesama pekerja migran di Hongkong gara-gara satu madhabnya si A, kedua madhabnya si B, ketiga Ustadznya si Fulan, keempat Ustadznya Fulan yang lain. Lalu berantem sendiri pada sama-sama Islam, sama-sama orang Indonesia. Ini tentu tidak produktif untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Hong Kong yang mungkin terbatas pengetahuannya. Tapi kalau kita beda pandangan, karena Ustadz saya si Fulan, Ustadz saya si Fulan, Ustadz saya si Fulan, tapi tetap toleransi karena sama-sama kita dalam menaungan La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama warga negara Indonesia masih sama-sama manusia. Tidak ada yang jadi ketek, tidak ada yang jadi tidak ada yang jadi PT tidak ada yang jadi kambing. Masih sama manusia ya sudah. Kita hormatilah melalui perspektif ukhuwah islamiah, ukhuwah watoniah, ukhuwah basyariyah atau insaniah. Sudah. Yang berbeda kita tinggalkan, yang sama kita bangun bersama-sama. Tugas kamu menyiarkan Islam. Menyiarkan Islam, mengajarkan Islam di tempat yang saya tidak bisa jangkau. Tugas saya, kelompok ini. Oke, okay, clear, deal, sepakat. Akhirnya apa? Semua akan berlumba-lumba, fastabikul khairat, memperbaiki diri tanpa harus mencaci-maki dan menyalahkan orang lain. Nah, itu poin penting kedua. Setelah kita mengenal sangkan paraning dumadi, tujuan kita hidup dan dari mana kita berasal. Poin kedua adalah hubungan yang harus saling menghormati agar dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir karena kita ini umatnya Rasulullah, teladan terbaik kita adalah Rasulullah. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah adalah sosok yang layak menjadi uswatun hasanah. Ya. Uswah hasanah itu artinya teladan dan contoh terbaik. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah Ditetapkan oleh Rasulullah itu harus menjadi contoh kita, menjadi aktivitas dan perilaku kita. Nah, itulah disebut sebagai ahli sunnah ahlu itu artinya keluarga. Sunnah itu artinya kulo Jadi ahlu sunnah adalah keluarga yang selalu mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi Nah, Ahlus Sunnah ini secara harfiah adalah orang-orang yang pokoknya laisa yukhalifus sunnah, tidak menentang atau berbeda dengan sunnahnya Rasul. Itu namanya Ahlus Sunnah. Berarti cara makannya, cara hidupnya, cara bekerjanya cara tidurnya semuanya harus harus sesuai dengan apa yang ditradakan Rasul. Baik, ya. Nah, ketika kita sudah ngerti secara harfiah itu ahlu Sunnah oleh jamaah secara Uh, istilahi apa? Pokoknya orang-orang yang berupaya menghidupkan hari-harinya dengan teladan Rasulullah ya yang paling dicontoh Rasulullah, apa tidak pernah menyakiti orang lain selalu tersenyum? Nah, itu juga dilakukan, bukan hanya mencontoh dari satu sisi, tapi membuang sisi yang lain. Itu kelakuannya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij dulu itu, kalau menurut dia seneng, dia ambil kalau nggak seneng, dia protes Rasulullah sampai Rasulullah pun pernah diprotes oleh cokohnya, mbahnya, dedengkotnya orang kuarit sampai Rasulullah marah tanda kutip dari tulang rusuknya, si fulan inilah nanti akan keluar keturunan-keturunan yang akan merusak Islam ya terbukti saya Ali dibunuh oleh keturunan orang begini nih kelompoknya orang begini nih ya, merasa dirinya paling benar sampai Rasulullah diprotes. Nah, kalau hari ini kita mendapati orang-orang demikian, ilmunya kagak ada, ilmunya pas-pasan, tapi mudah untuk memprotes, mudah menyalahkan orang lain. Ketika diajak tabayun, diajak ketemu untuk saling berdiskusi, sharing, tidak mau, tapi di belakang, menusuk dari belakang. Inilah ciri-ciri dari keturunan: keturunan Abdullah, keturunan orang-orang yang ngaku Islam, orang-orang ya, munafik, tetapi ya sejatinya sedang jauh dari pertolongan Allah jauh dari dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari Ibnu Muljam dan teman-temannya itu sudah kalau bulu ini yang bunuh Sayyidina Sayyidina Omar ibnu Khattab riwayatnya beliau orang majusi tapi ngaku-ngaku Islam alias orang munafik tapi kalau apa Ibnu Muljam itu yang bunuh Sayyidina Ali ini muslim koriul Quran tukang baca Quran bahkan ada riwayat mengatakan hafal Quran tetapi kesombongannya karena merasa paling benar akhirnya Allah rela membunuh sahabat terkasih Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah sekaligus sebagai tokoh dari kalangan pemuda yang akan memimpin masuk surganya Allah subhanahu Wa ta'ala Mbak Syirin Jannah Tidin Ali itu sudah dikabarkan ketika hidup sebagai calon penghuni surga nah, berani-beraninya dibunuh oleh tokoh khawarij ini. Maka teman-teman sekalian hati-hati ya kita semua hidup ini dalam proses belajar belajar untuk menyempurnakan diri sampai belajar untuk istiqomah agar khusnul khotimah. maka jangan cederai belajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar berjalan sampai kita di puncak pengabdian kita ketika kita kembali kepada Allah tetap dalam keadaan khusnul khotimah. jangan dicederai menjadi suul khotimah gara-gara kesombongan dan kebodohan kita nah kalau sudah clear di situ, barulah kita bicara soal terminologi makna Ahlus sunnah Al jamaah dari berbagai pihak dari berbagai kelompok. Kalau saya sebagai wakil ketua lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu rujukannya adalah kitab yang dikarang oleh Abdul Ruzifah Simasari, kitab yang sudah berada di antara kita semua, tersebar di antara kita semua, yang berjudul Risalah ahlus Sunnah Wal Jamaah, Risalah ahlus sunnah wajah ah, itu bisa dibuka ya nih kalau yang di Indonesia sih ada ini ada kitab irsyadus hari namanya di bagian kedua ini jelas ya bagaimana khadratus sebagai pendiri nahfudur ulama mengkonstruksi membuat bangunan maknaan sunnah jamaah siapa kategorinya itu sudah diterangkan yang cukup detail tinggal lima menit lagi saya akan singkat makna yang dikonstruksi oleh haturut syah terkait aal sunnah jamaah di bagian awal kitab beliau adalah mengutip sabdanya rasulullah wasallam alaikum bisunnati wasunnatiil khulafahul rasidin. Rasulullah bersabda kamu harus terus kepada sunnahku dan sunnahnya khulafahul rasidin. Ini dasarnya. Maka yang dijadikan pedoman oleh orang lain itu dalam beramalia itu apa? Sunnahnya Rasulullah yang hari ini terangkum dalam banyak kitab hadis tidak hanya Sahih Bukhari dan Muslim tapi Sunan Nasai Ibnu Majah Sunannya Imam Turmudhi Al-Mustadraq Iman Hakim miliknya Imam Ahmad Ibnu Hambal Al-Muatoknya Imam Malik semua itu jadi rujukan Nah tapi bagi yang nggak ngerti enggak belajar agama dikira hadis itu hanya ada di Sahih Bukhari padahal Sahih Bukhari itu hanya kurang dari kurang dari 15.000 belas hadis yang dikumpulkan oleh beliau, tapi kualitasnya emang kualitas nomor wahid. Bukan berarti apa yang kita kerjakan yang nggak ditemukan di Sahih Bukhari berarti enggak ada dalilnya. Ini pandangan orang-orang yang tidak ngaji. Kalau ngaji pasti tahu yang nggak ditemukan di kitab Sahih Bukhari mungkin ada di kitabnya Sahih Muslim. Kalau nggak ada di Sahih Muslim mungkin ada di Ibnu Majah, Sunan Nasai, di Darul Qudni, ada di muatoknya Imam Malik, ada di al-Bustanunya Imam Hakim dan seterusnya. Nah, orang NU NO sudah baca itu semua. Sehingga ketika enggak ada di Sohaib oh ternyata dalil wiritan ada di sini. Oh ternyata dalil salaman habis sholat ada di sini. Oh ternyata orang yang ikut sunnah tidak harus jenggoten. Karena ada satu kala Rasulullah juga membiarkan sahabat yang tidak jenggoten. Oh ada kalanya orang yang hijrah itu tidak harus pakai celana cingkrang Kenapa? Karena makna dari isbal itu adalah kesombongan. Orang yang menggunakan pakaian lebih mata kaki karena sombong itu yang haram neraka tempatnya tapi kalau tidak karena kesombongan berarti tidak apa-apa Oh ada keterangannya Iya itu protesnya tanda kutip atau pertanyaannya Sayyidina ada yang mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar Asyidik kalau pakaian saya saya mata kaki tapi tidak karena sombong bagaimana ya Rasulullah apa-apa katanya katanya Rasulullah jadi tidak sesaklek orangmu kalau hijrah harus pakai sesuai dengan yang mereka persyaratan, nah, nggak ada. Justru pakai celana itu juga bid'ah, karena Rasulullah dulu nggak pakai celana, ya pakai baju koko juga bid'ah. Rasulullah nggak pakai baju koko. Nah, oleh karena itu orang-orang NO pakailah sarung, ya pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Karena meskipun Rasulullah hanya beberapa saat ada yang mengatakan Rasulullah pernah pakai izar. tapi umumnya pakai, pakai seperti orang-orang Arab sekarang. Pakai apa namanya jubah dan seterusnya itu, tetapi pakai sarung bukan berarti tidak sunnah. Pakai sarung pun sunnah karena masuk dalam konteks sunnahnya apa Rasulullah pernah pakai sekali dua kali. Yang kedua Rasulullah dalam menggunakan pakaian itu dalam rangka menutup aurat. Jadi yang disunahnya apa? Sitrul aurat, menutup aurat. Nah ini orang lain itu selesai urusan begini. Oleh karena itu teman-teman sekalian -teman jangan mudah menyalahkan kalau kita tidak ngerti. Nah, kalau kita ingin clear, ingin jelas, tabayun pada orang yang ngerti sehingga ketika sudah tabayun, toh pada akhirnya pandangan kita tetap berbeda. Kita hormati, jangan menyalahkan. Demikian juga kita, kelompok-kelompok yang selama ini sudah memperjuangkan Anunsenal Jamaah, juga jangan mudah untuk menjelekkan mereka. Mungkin ada pandangan yang kurang, ya, kita tugas kita untuk klarifikasi begini, loh. Begini sehingga ketika kita sudah sudah memberikan respek kepada mereka mereka respect kepada kita insyaallah itu akan menjadi kemaslahatan untuk kita semua mungkin itu uh, preview dari saya mungkin uh, saatnya kita dengarkan Gus Makmun atau Gus Irshadul Ibad nanti dengan materi yang tentu lebih menarik dan lebih lebih aktual terkait dengan aswaja ini demikian uh, Mbak Ika moderator dan teman-teman yang dirahmati Allah Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan wal afw bikum wallahul muwaffiq ila warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hayit sudah uh, menjelaskan tentang uh, pemahaman uh, Aswaja dan juga amalan-amalan amaliyahnya juga. Uh, bagaimanakah uh, dan apakah itu Aswaja serta sikap-sikap sebagai seorang muslim uh, dan sekarang uh, lanjut ke materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Gus um, Makmun Rashid. Beliau akan menjelaskan tentang ormas-ormas uh, radikalisme dan ormas-ormas yang dilarang oleh pemerintah. Uh, Kusma Khmun, uh, silakan. Ya. Oke, okay, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang saya muliakan uh, Syekh Hayid Kemudian yang saya muliakan Pak Ibad Dan yang saya muliakan para pemeriksa dimanapun uh, berada Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu uh, Saya mencoba ingin apa namanya uh, memberikan satu patokan untuk melihat apakah organisasi atau aliran seseorang itu dikatakan aswaja atau moderat atau tidak. Nah, di dalam NU itu atau di organisasi-organisasi yang dia made in Indonesia itu selalu menekankan pada tiga aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu pendekatan dakwah. Nah penerapan metode ini lebih kepada sisi seperti seorang mursid di dalam uh, di dalam toriko, yaitu pengayom atau pembimbing. Uh, ini bahasa dalam Bimutasawuf, bagaimana mengajak orang yang jelek, menjadi baik, orang yang sudah baik, ditingkatkan kebaikannya. Nah ini yang sering uh, dilupakan oleh uh, beberapa kelompok di dalam uh, menyerukan atau mewartakan nilai-nilai uh, dan ajaran-ajaran agama yang mereka pahami. Kemudian yang kedua yaitu kita kenal yang namanya pendekatan hukum. Pendekatan untuk orang-orang yang sudah siap melaksanakan syariat Islam secara total. Nah, tetapi oleh para beberapa kelompok, mereka selalu memukul rata bahwa masyarakat yang di Indonesia itu seperti orang yang sudah mampu menerapkan Syariat secara totalitas, oleh sebab itu kita perlu memilah terlebih dahulu, yaitu ada yang namanya umat dawah dengan umat ijabah. Nah, jadi ada orang yang memang sudah siap untuk melaksanakan syariat secara Islam, dan masih ada yang membutuhkan pendekatan-pendekatan dakwah, dan masih butuh bimbingan dari orang-orang yang dianggap otoritas di dalam memberikan atau mengayomi mereka di dalam beragama atau bernegara. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan politik atau tikhusiyasah. Nah, aspek ini menyangkut adanya hubungan antara agama dan negara atau nasional dan internasional. Nah, tetapi eh, di dalam organisasi organisasi khususnya Nahdlatul Ulama itu bahwa pendekatan tikhusiyasah itu harus diselaraskan prinsipnya terlebih dahulu dengan pendekatan hukum atau pendekatan dakwah agar terjadinya stabilisasi di dalam kita bernegara maupun maupun beragama tanpa ketiganya tidak mungkin Islam sebagai agama yang membawa rahmat untuk alam semesta itu bisa terwujud yang ada hanya yang ada hanya akan timbul apa namanya, seruan-seruan untuk apa simbol-simbol yang sebenarnya tidak terlalu esensi dan tidak terlalu substantif di dalam ajaran agama itu sendiri. Nah, sederhananya untuk apa teman-teman atau orang-orang yang mendengarkan hari ini, sebenarnya untuk mengetahui bahwa apakah misalnya kayak seperti Ormas-Ormasi Sutahrir, kemudian Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian Khilafatul Muslim, atau Front Pembela Islam, atau ISIS. ya ISIS ini banyak sekali variannya, khususnya di dalam pandemi ini mereka masih keliaran terus. Saya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang universal, dan wataknya agama Islam itu adalah moderat. Seperti yang dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ada juga aliran Aliran itu adalah pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya Jangan sampai uh, aliran itu menjadi agama itu sendiri Nah di sini banyak terjadi kesalahpahaman Kemudian ada Islam, ada agama, ada juga aliran Ada juga politik, politik itu ya partai Seperti Hizbut Tahrir itu partai Tetapi mereka tidak mendaftarkan diri di negara-negara di sebagai uh, partai uh, berbeda dengan uh, partai PKS ya itu mendaftarkan uh, dirinya menjadi partai. Nah kemudian ada namanya ideologi dasar yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok tertentu uh, di dalam mendrive institusi apa institusi atau lembaganya. Nah kelompok-kelompok yang uh, kanan itu sering menjadikan uh, Islam sebagai ideologinya secara kaku dan apa rigid ya jadi um, mereka menggunakan nama Islam, memakai jubah-jubah keislaman, tetapi sebenarnya jauh dari praktek-praktek yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur Nusantara itu. Nah, keempatnya ini harus bisa dibedakan terlebih dahulu. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika kita ikut kepada Hizbut Tahrir, misalnya, seakan-akan kita itu ikut ke sebuah agama. Nah, masyarakat kita juga tidak bisa membedakan mereka itu ada, ada apa, sebagai sebuah gerakan politik, aliran atau agama itu sendiri. Nah, memang mereka secara secara fikih itu banyak bersamaan dengan kelompok-kelompok misalnya NU maupun Muhammadiyah, tetapi yang membedakan eh, gerakan transnasional atau ormas-ormas imporan itu terletak pada cara pandang mereka terhadap eh, apa Fikhu siasa itu jadi pendekatan fikusiaanya itu yang membedakan mereka misalnya dengan Hindu ataupun Muhammadiyah nah mereka itu uh, adalah kelompok-kelompok yang uh, seperti apa di zaman dulu ketika misalnya Khilafah Utsmani uh, apa Khilafah uh, runtuh kemudian muncul apa Mustafa Kemal Atatürk dengan sekulerismenya nah kemudian ada satu partai yang cukup populer di dalam apa, sejarah pemikiran yaitu Partai Baas Partai Baas ini kemudian melahirkan partai-partai lainnya yang itu memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok radikal kemudian kelompok-kelompok yang masuk ke Indonesia baik sebelum era reformasi atau setelah era reformasi nah Ormas-ormas di Indonesia ini tidak semuanya terdaftar. Ada yang ilegal dan ada yang uh, apa, legal. Jumlahnya uh, yang bisa kita baca itu ratusan. Itu belum nanti anak pinaknya. Misalnya wahabi-wahabi itu nanti memiliki uh, soft. Kalau kayak apa saya selalu mengatakan bahwa kalau uh, ateisme itu... Turunana, turunannya adalah sekuler, jadi sekulerisme itu adalah soft dari ateisme itu sendiri. Nah kalau Wahdah islamiyah misalnya, itu dia adalah soft dari daripada wahabi itu sendiri. Nah kebetulan saya cukup lama uh, di dalam Wahdah islamiyah, jadi saya tahu betul ajaran mereka, akidah mereka, ideologi mereka maupun gerakan politiknya. Cuma yang membedakan wahabi dengan Wahdah misalnya, itu terletak pada cara mereka bermain di wilayah dan di pentas nasional. Jadi lebih sok wadah itu. Maka ketika mereka dikatakan sebagai ormas ormas yang terafiliasi ke apa ke jaringan teoris, mereka sangat marah. Itu sebabnya eh, apa mereka tidak mau menyamakan. Nah, kemudian ada, ada lagi anak pinaknya. Misalnya kayak di Universitas Indonesia itu dulu sering ada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh eh, Hasmi. Nah, ini... Eh, apa ormas ya ormas sempalan dari wahabi itu sendiri yang bagian dari wahabi cuma dia radikal. Jadi ormas-ormas itu kayak ISIS itu kan ada dia berjejaring misalnya nanti MIT Majelis Indonesia Timur, kemudian Majelis Indonesia Barat, kemudian Jamaah Ansharut Daulah, Jamaah an Salut Tauhid, kemudian lain-lain e, sebagainya. Itu kan turunannya tetapi secara pemikiran mereka sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, jadi organisasi-organisasi di Indonesia sampai saat ini itu belum terlalu dikekang, alias masih memiliki apa namanya angin segar untuk mereka meraup masa khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Bayangkan di dalam monitoring saya itu ada satu akun, ada satu akun ya dari milik anak-anak dan kader-kader NU itu bisa akun dia itu dalam satu hari men, apa, setelah sahur itu bisa diserang oleh sampai 50 sampai 60 akun yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal. Nah, ini artinya di tengah pandemi seperti sekarang mereka justru memanfaatkan sebaik mungkin di tengah ketika pemerintah itu e, lengah atau e, memiliki kesalahan sedikit pun mereka akan menggunakan e, momentum itu. Nah, Ormas-ormas di Indonesia itu adalah ormas-ormas yang banyak tidak memiliki e, pijakan secara ideologis dengan organisasi-organisasi e, e, yang besar. Berbeda misalnya dengan Jamaah Tablik. Jamaah Tablik itu kita tidak bisa melihat dari e, apa dengan melihat dari segi Perkembangan terakhirnya karena memang pendiri daripada jamaat tablik di Indonesia itu adalah yang dulunya orang NU. Jadi ketika awal-awal jamaat tablik, saya adalah orang yang pernah ikut di jamaat tablik sampai empat bulan jalan kaki. Bahkan ketika perang Poso pun saya masih ada di di Poso. Itu mereka awal-awalnya itu hampir-hampir sama karena masih diperankan sampai terakhir wafatnya misalnya apa guru mereka, ya yang mengarang mengarang Wiritan Ayatul Hirzi ya apa namanya Tuan Guru Hirzin ya jadi Ayatul Hirzi itu mereka buat nah perkembangan terakhir ketika Pilpres itu membuat Jamaah Tabib terpecah dua jadi misalnya kayak di Sulawesi dengan di Jakarta itu berbeda ini karena perbedaan politik nah dari perbedaan itu kita tidak bisa secara global mengatakan bahwa jamaah tablik itu buruk misalnya seperti itu jadi kita harus lihat secara demografinya maupun secara historis antropologisnya nah ada lagi misalnya ormas-ormas yang apa namanya seperti khilafatul muslimin ini ada tetapi dia juga tidak memiliki legalitas di dalam negara yang juga mengusung khilafah ini menjadi saingan beratnya dari hizbut tahrir maupun saingan beratnya ISIS dan kelompok daripada Abu Bakar Baasyir itu sendiri. Nah, khilafah turun muslimin seperti ini, pemerintah belum bisa melarang dia karena belum menemukan satu celah dia terindikasi radikal, walaupun secara ideologi dia telah mengeluarkan satu buku khusus yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan khilafah alamin hajin nubuah itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya... Undang-undang kita maupun sistem ketetatan apa ke, ke, ke, ke, kat, eh, ketatan kita di dalam bernegara terhadap ormas-ormas itu belum seperti yang kita bayangkan dan yang kita idealkan. Mereka masih banyak eh, mendapat angin segar. Oleh sebab itu <tuh> kita terus berupaya agar ormas-ormas ini semuanya menjadi legal. Dan selaras dengan Pancasila itu sendiri, jadi mereka-mereka yang tidak selaras ya segera dimatikan agar tidak menjadi embrio-embrio negatif di dalam kita bernegara. Nah, tetapi ada sisi positifnya, kehadiran mereka itu menjadi kritik untuk kita di dalam bernegara agar kita selalu senantiasa update, kemudian gerak aktif, dan menjadi alarm untuk pemerintah agar tampil lebih baik dan lebih baik, lebih baik lagi. Nah, tanpa e, mereka atau kalau kita hanya mengandalkan oposisi dari dari sisi partai agak susah. Kita masih membutuhkan oposisi dari civil society itu sendiri karena e, negara tanpa peran civil society dia akan pincak. Tetapi e, apa namanya ruang apa namanya lembaga-lembaga atau institusi yang berada di ruang civil society itu harus segera diter, ditertibkan oleh pemerintah. Dan bagi saya undang-undang atau perpu yang terakhir ketika apa dalam kasus izbu tahrir itu di, dibubarkan, itu belum ketat. undang Perpu maupun undang-undangnya itu tidak secara tegas uh, melarang atau uh, mencabut. Oleh sebab itu misalnya ketika izbu tahrir dibubarkan, mereka masih terus berdakwah. Karena bagi mereka, uh, ya banyak juga ormas yang masih berkeliaran tanpa legalitas atau kekuatan hukum yang mereka miliki. Nah, kalau seperti ini bagaimana pemerintah Indonesia di dalam menyikapinya? Tidak bisa hanya dengan kontra narasi atau gerakan-gerakan intelektual atau bosun pikir untuk melawan mereka secara pemikiran. Itu tidak cukup. Kita butuh ketetatan dari segi undang-undang maupun peraturan presiden dari pemerintah agar ormas-ormas yang tidak sehaluan atau tidak menjadikan Pancasila sebagai asas di dalam mereka berkerumunan dan berkelompok, ya harus segera ditertipkan. Kalau tidak, ya akan menjadi embrio yang terus berkelanjutan. Walaupun tren radikalisme di tengah pandemi ini secara nyata itu menurun, justru di dalam monitoring kami itu NU itu cukup naik intensif intensivitasnya di dalam apa namanya bergerak secara intelektual di media sosial di tengah pandemi ini. Tetapi lagi-lagi bahwa mereka itu walaupun sedikit tetapi militansinya luar biasa. Bahkan ada satu berita terakhir yang saya baru dapat, itu mereka bagaimana mengumpulkan misalnya duit 1 miliar untuk 100 santri. Bayangkan ini kelompok-kelompok yang tidak tidak di pemerintah dan mereka memberikan santunan yang santunannya lebih besar daripada yang diberikan pemerintah. Nah hal-hal begini kalau kita tidak apa sensitif atau kita tidak e, peka maka mereka akan mudah merauk masa. Nah e, mereka juga e, mencari-cari masa kayak di Makassar itu kan lintas ormas baik sekali. Kemudian e, dari Makassar itu kemudian membuka pintu-pintu ke Sulawesi, Sulawesi yang lain. Nah, perubahan-perubahan peta apa peta radikalisme di Indonesia itu sekarang apa apa, apa namanya bergeser ke wilayah timur. Makanya di dalam kajian-kajian terorisme itu kita mengenal ada namanya tiga O, Poso, kemudian Solo, kemudian satu lagi saya lupa itu ada di wilayah di wilayah Ntb. Eh, itu bergeser ke sana semua dan menjadi tempat mereka apa membuat rumah kemudian mendoktrin kemudian apa menyiapkan amunisi mereka belajar berkorang dan lain sebagainya. Nah eh, jadi eh, harapan saya dengan adanya seminar seperti ini bahwa tidak semua ormas di Indonesia itu baik dan benar ada juga yang amuladul dan eh, apa segera harus kita hanguskan dari bumi eh, nusantara agar tidak lahir lagi ormas-ormas sampalan atau ormas-ormas yang hanya tugasnya mengganggu pemerintah. Di sini kita, sama masih ingat dulu itu walaupun secara secara apa, secara apa, fisik kita itu tidak selalu sepakat dengan adanya atau kehadirannya misalnya Freedom Institute atau Islam Liberal yang di, apa, dikomandani oleh usul dan kawan-kawan. Tapi ada satu sisi positif yang bisa saya ambil bahwa Zaman itu kita masih ingat tidak semua peluru yang dialamatkan e, pada orang selain mereka itu langsung ke pemerintah tetapi itu bisa apa peluru itu ketika mereka tembakan itu masih menyasar ke, ke Freedom Institute. Nah, Freedom Institute melayani mereka, kemudian meladeni mereka 24 jam. Akhirnya tidak semua peluru dari kelompok kanan atau Ormas-ormas sempalan di Indonesia itu terarah kepada pemerintah dan pemerintah bisa leluasa di dalam mengeksekusi program-programnya atau kebijakan-kebijakannya berbeda dengan sekarang. Belum ada satu apa satu apa ya? satu lembaga, satu lembaga yang lahir dari rahim ormas-ormas yang dia menjadi filter sebelum peluru itu sampai kepada negara. Nah, ini yang menjadi tugas penting apa namanya kita bagi NU maupun di Muhammadiyah dan ormas-ormas legal lainnya bahwa kita harus bersinergi di dalam menghadirkan satu lembaga yang dia siap melayani, berdebat dalam bentuk apapun, yang itu nanti menjadi filter sebelum ke negara. Nah, ini hal positif yang saya bisa ambil daripada kehadiran freedom itu. Bahkan dulu dari Malaysia, kemudian dari India, Pakistan, Bangladesh, itu mengambil sikap dan apa, apa namanya membuat uh, cabangnya di Indonesia, kayak INSIS, INSIS itu kan keha keha kehadirannya tidak uh, tidak terlalu signifikan di dalam apa namanya perjuangan Nusantara tetapi kehadiran mereka itu sebagai gerak aktif atau gerak intelektual untuk uh, menandingi Freedom Institute, jadi dari adanya Freedom Institute akhirnya banyak sekali lahir-lahir lembaga-lembaga yang itu untuk menyerang Freedom Institute akhirnya mereka berubah berubah tujuan dan tidak lagi terlalu 100% menyerang pemerintah seperti sekarang ini akhirnya sekarang pemerintah pun kewalahan di dalam menangani ormas-ormas apa namanya, sempalan atau ormas-ormas yang tidak mencantumkan asas Pancasila di dalam, di dalam visi-misi mereka maupun di dalam undang-undang yang mereka telah buatkan itu Nah, untuk teman-teman, berapa banyak ormas yang ada di Indonesia itu bisa bisa dicek di Google, saya dah hafal semua, tetapi misalnya kalau ada satu sebutan nama, mungkin saya bisa menganalisis peta uh, genologi mereka di Indonesia, karena itu memang lagi saya saat ini. Uh, jadi, yang terakhir harapan saya adalah bahwa ormas-ormas uh, seperti NU, kemudian Muhammadiyah, tidak lagi fokus kepada pembesaran diri mereka, tetapi lebih fokus kepada bagaimana apa, membesarkan Indonesia dan menjadi filter untuk ormas-ormas sempalan atau ormas-ormas gerakan internasional. Dan saya masih memiliki satu feeling, nanti akan ada lagi ormas yang dia adalah ormas impora, nanti akan ada lagi. Oleh karena itu, ada di satu titik atau lembaga pemerintahan yang bergeser isunya tidak lagi terlalu fokus kepada Hizbut Tahrir, tetapi pada fokus kepada satu lembaga ini. Ini ini belum saya bisa sebutkan karena belum ada yang meliputi media sosial. Tetapi ini eh, sedang apa saya kaji, nanti mereka akan membuat cabangnya di Indonesia. Nah, karena memang eh, mereka masih membutuhkan cabang untuk menyuarakan ideologi dan pemikiran-pemikiran mereka yang di Timur Tengah. Mereka tidak mendapatkan angin segar. Nah, di Indonesia dengan adanya demokrasi yang terlalu terlalu terbuka ibarat pintu dan jendela itu sangat terbuka lebar seperti sekarang ini nah dan banyak undang-undang juga yang belum terpancasilakan kayak ham itu kan banyak undang-undangnya yang belum terpancasilaisasikan jadi tugas negara semakin berat sedangkan radikalisme kian beranak pinak sedangkan kita masih banyak terfokus kepada pembesaran diri. Padahal ada satu pesan daripada ulam apa tokoh-tokoh NU, -tokoh bahwa jika kita membesarkan umat, jika kita membesarkan negara, kemudian kita merawat negara, maka segala urusan kita pun akan diselesaikan oleh Allah. Tetapi kalau kita fokus kepada diri kita masing-masing, kepada eh, apa jabatan kita, kepada kepentingan kita, maka, justru Allah akan menghadirkan lebih banyak masalah-masalah yang kita kita hadapi mungkin sekian Mbak apa namanya saya harus menjawab di apa di live sebelah barang Rektor jadi ya mungkin hanya itu nanti saya akan temani diskusi setelah menjawab di apa di live sebelah Sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Gus Makmur Rashid sudah uh, memberikan tentang uh, ormas-ormas terlarang di Indonesia dan juga pergerakannya. Uh, ada beberapa pertanyaan dan juga pernyataan yang sudah saya rangkum menjadi beberapa. Uh, yang pertama, kelompok pekerja migran Indonesia yang mengibarkan bendera HTI sekitar tahun 2016 dan 2017 waktu lalu yang sempat membuat Hong Kong menjadi ramai. Dan juga apa, sempat juga berimbas kepada majelis-majelis yang lain yang tidak ada sangkutan, sangkut pautnya dengan kelompok tersebut dan juga adanya teman-teman pekerja migran Indonesia yang mungkin dulunya itu waktu pertama kali datang ke Hongkong masih mengamalkan amaliah-amaliah Nahdlatul Ulama atau mungkin Muhammadiyah gitu ya yang masih standar dan umum akan tetapi ketika sampai di sini dan bergabung dengan kelompok-kelompok mereka itu menjadi mendadak anti tahlil dan juga suka membid'ah-bid'ahkan aliran Aswaja Anahdriya dan juga mereka kerap dan juga mengakui dirinya bahwa dirinya itu adalah pengikut Aswaja tetapi dalam kutip itu ada Aswaja garis lurus. Nah, di sini itu saya bingung maksudnya itu Aswaja garis lurus itu yang bagaimana? Mungkin nanti Gus Hayy dan Gus Makmun bisa menyimpulkan dari beberapa pernyataan ini. Dan juga uh, ada satu kasus yang sampai sekarang cukup uh, membuat uh, PR untuk kita semua sebagai uh, penggerak dakwah ya adanya kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok hijrah uh, kita bukan uh, menjas uh, dari segi penampilan yang bernikob akan tetapi dari uh, sifatnya dan juga uh, apa? pergerakannya gitu yang uh, mereka itu menjelek-jelekan uh, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Padahal mereka ketika di mereka juga mengaku bahwa mereka itu mengikuti Aswaja, tetapi yang saya, saya sebutkan tadi uh, Aswajanya itu katanya bukan uh, Aswajanya Anah uh, ya. Nah, dia katakan sebagai aswaja garis lurus nah bagaimanakah tentang pernyataan seperti ini dan juga keadaan-keadaan ini yang menimpa teman-teman pekerja migran Indonesia dan juga ada satu lagi yaitu tentang maraknya ustadz ustad, -Ustad uh, ataupun pendakwah ataupun asatid yang datang ke Hong Kong uh, tidak murni untuk menyebarkan uh, dakwah Islam rahmatan alamin dalam artian mereka itu mempunyai kepentingan uh, pribadi yang berimbas itu pada teman-teman pekerja migran Indonesia yang menjadi korban entah itu masalah uh, pribadi dengan uh, asat tersebut ataupun uh, dengan majelis itu. Nah, untuk menyikapi uh, semua ini uh, mohon penjelasannya dari Gus Hayit dan Gus Makmun. Bagaimanakah menyikapi keadaan-keadaan ini di sekitar teman-teman pekerja migran Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Gus Hayit, uh, Gus Hayit, atau mungkin Gus Makmun dulu menyikapinya. Sebentar, mungkin. Uh... Oh iya, uh, atau di sini sudah bergabung uh, direktur kami dari Investjo Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Rishadul Ibad, uh, yang mungkin bisa menambahkan dan memberikan statement untuk closing remark pada pengajian Aswaja sore hari ini, Pak uh, Ibad. Hmm, Pak Ibad, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suaranya kurang kenceng Pak ini yang terhambat itu bukan micnya tapi tenggolkan. suaranya Oh iya siap-siap nanti biar admin volumenya dikerasin baik uh, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan teman-teman dengan BOM yang saya hormati, Kanda Hayit. Gus Hayit ini, ini kalau saya sudah bertahun-tahun, nggak ketemu beliau. Terakhir kayaknya di Asput atau di Kordis, kayaknya saya sampai lupa. Gitu, kan Jadi saya kalau, bilang sama tadi, sama semen, semen Junior saya yang sudah melampaui batasnya. Sudah, <tuh, <tuh, <tuh, tapi sudah melebihi ini ya, Gus? Ya, ini kalau bicara Aswaja, udahnya Gus Hayit ini, kayak Hayit ini, dan satu lagi almarhum senior saya juga. Uh, Maison Seki ya, Kang Sek itu ya, mungkin dua ya. orang yang yang cukup kuat mendeprint bukan mendoktrin ya, mengajarkan bagaimana sebenarnya uh, berlogika, berlogika swaja. Ini saya perlu tekankan, karena swaja itu juga bagian dari yang logik gitu ya, bagian yang logis semacam itu, yang kemudian bisa kita implementasikan di banyak sektor di banyak kehidupan manusia, termasuk kemudian apa yang kita kerjakan bersama BOM, kemudian apa yang kita kerjakan bersama teman-teman di negara lain yang terkait dengan PMI maupun yang di Indonesia, itu adalah bagian dari membumikan nilai-nilai aswajah. Karena ada nilai-nilai penting yang kemudian perlu diejawantahkan dari prinsip-prinsip aswaja Jadi ini temukanan terima kasih BOM juga sudah mempertemukan saya dengan guru saya lagi, dengan kakak saya, dengan guru saya, Mas Said. Izin bicara Mas Said Lanjut, nih, lanjut. Kalau, kalau santri itu enggak berani, sebenarnya ngomong ala dosa. ada kiai enggak berani. Nah, <laughs> saya ini cuman ini, sama direktur, jadi sama yang mengendalikan ini. Oh gitu ya? Baik, terima kasih juga. Tadi ada Gus Makmun yang sudah memberikan beberapa gambaran tentang bagaimana organisasi transnasional sudah memasuki ruang-ruang kita di Indonesia. Tapi saya ingin memulai cerita ini dari hal sederhana sekali. Yang pertama adalah pada tahun 2013 saya datang ke Hong Kong. 2013 lalu saya duduk di Victoria Park bersama teman-teman dengan banyak teman pada saat itu. Lalu saya mendapati satu buletin, mendapati satu buletin yang uh, berbicara. Sebenarnya temanya tema seputar pekerja migran. Lantas di dalamnya itu saya menemukan kolom agama. Di tahun 2013 ya kolom agama tahun 2013 dan kolom agama itu diisi oleh salah satu Ustadz yang saya juga kenal karena dia ada di Yogyakarta gitu. diisi oleh salah satu apa namanya organisasi yang ada di Yogyakarta di Kota Gede Majelis Mujahidin Indonesia jujur saya terkejut pada saat itu saya terkejut dengan mengatakan kemana sumber pengetahuan agama yang lain kemudian kemana rujukan-rujukan yang lain dan kemana Uh, ruang yang sebenarnya ini merupakan uh, kemana orang-orang yang sebenarnya bisa masuk ke dalam ruang ini artinya itu ketika teman-teman ya, ketika itu saya menyadari bahwasanya ruang ini adalah ruang yang juga merupakan ruang kosong untuk didiskusikan bersama uh, apa namanya merupakan ruang kosong untuk apa namanya menjadi fokus kita bersama ada hal menarik ketika apa namanya beberapa kunjungan juga ke Hong Kong salah satu hal yang menarik adalah bagaimana semangat beragama yang muncul dari kawan-kawan di Hong Kong ada, ada kekuatan yang cukup besar semacam itu misal katakanlah saya melihat ada banyak komunitas di Hong Kong dengan penghasilan mereka dengan penghasilan saudara-saudara kita di Hong Kong ini mampu mendatangkan Ustadz mampu mendatangkan asatir dari Indonesia untuk mengisi pengajian, bahkan beberapa diantaranya itu tinggal lama di Hongkong dengan dibiayai hidupnya, gitu kan? Diberi fasilitas tinggal, kemudian secara berkala itu mereka akan berputar dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya, teman-teman di satu sisi juga teman-teman pekerja migran, gitu ya? Teman-teman pekerja migran akan apa? Menunjukkan satu kerinduan pada agama satu sisi dan yang kedua menunjukkan bagaimana loyalitas mereka untuk belajar agama tinggal kemudian ruang manakah yang dimasuki itu menjadi pertanyaan menjadi tantangan besar seperti tadi saya contohkan karena satu ini ini menjadi catatan kalau di kalangan pesantren itu sangat berhati-hati apa namanya perlu berhati-hati belajar agama tanpa nasab keilmuan yang yang tercatat semacam itu perlu berhati-hati belajar agama dengan apa dengan tanpa guru dan tanda petik kayak gitu karena ada beberapa hal yang kemudian kita tidak bisa menyaksikannya langsung dari Rasulullah ya, nah? karena Rasul bahkan urusan sholat aja kan solu kamarai tumin gitu, bilang gitu beliau jadi uh, kita membutuhkan nasab itu untuk mendekati bagaimana kemudian apa namanya nasab keilmuan itu untuk mendekati bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu uh, apa namanya melakukan ibadah dengan beberapa apa, ragam bentuk yang merespon beragam kondisi juga yang berbeda-beda. Nah, konteks pekerja migran tadi sebenarnya menjadi ledakan ketika terjadi pada tahun 2016. Gitu ya. Tahun 2016 itu tiba-tiba ada satu nama namanya Dian Julianaovi, sangat disayangkan sekali, ditangkap oleh data semen khusus anti teror, dinyatakan sebagai eh, apa namanya calon pelaku bom diri calon pelaku bom bunuh diri. dia ditangkap karena menyiap bergabung dengan selnya ISIS yang kebetulan apa namanya? menikahinya. Dia dinikahi ketika ketika apa nama, untuk disiapkan menjadi bomber untuk pelaku bom bunuh diri. Di sana orang kemudian banyak yang terkejut gitu. Banyak yang terkejut dan mengatakan, "Waduh, dan kebetulan secara kebetulan memang Dian Yulia adalah perempuan pertama di Indonesia yang dipersiapkan untuk menjadi pelaku langsung membunuh diri atau aksi terorisme kemudian disusul Ika kemudian ada kasus-kasus lain gitu kan sampai akhirnya kasus-kasus terbaru seperti bulan November lalu masih segar sekali tiga pekerja migran kita di luar negeri difonis hukum di Singapura akibat menyumbangkan dana kepada sel-sel teroris gitu kan itu itu menjadi ini. jadi itu menjadi keprihatinan saya sendiri tidak merasa begitu terkejut karena sudah menyaksikan beberapa hal tadi. Nah, mungkin bulan depan kita akan sajikan risetnya ya tentang apa namanya bagaimana e, kerentanan pekerja migran terhadap ekstremisme kekerasan. Mungkin bulan depan saya mengundang juga Gus Said e, dengan apa namanya teman-teman Gus Pamun untuk turut nanti kita akan ada, akan webinar juga menjelaskan tentang bagaimana riset itu. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman begini, teman-teman pekerja migran ada tradisi yang kita sudah bawa dari rumah. Ada tradisi yang kita sudah bawa dari rumah. Kita di lingkungan Muhammadiyah atau di lingkungan NU pasti masing-masing punya tradisi. Masing-masing punya tradisi. Kita melihat. Lalu pertanyaannya apakah sebegitu mudah? Sesuatu yang sudah kita apa namanya? Sudah kita dalami, sudah kita jalani dalam hidup kita bertahun-tahun dididik dari kecil gitu sampai besar gitu kemudian kita hapuskan begitu saja hanya karena kita berkelompok memasuki gitu. kelompok baru gitu kan tapi begitulah yang terjadi tapi begitulah yang terjadi kita ingat sekali bagaimana contoh begini kalau di yang namanya di kalangan jadi ada istilah begini ya. ada istilah ya. perang ada istilah perang wacana istilahnya itu perang wacana di mana Kelompok tersebut membangun wacana-wacana tertentu dan menempatkan wacana lain, menempatkan ajaran lain, menempatkan wacana lain itu sebagai sesuatu yang harus diwaspadai oleh orang yang mempelajari wacana mereka. Nah ini juga harus di, diidentifikasi oleh teman-teman. Saya perlu mengingatkan juga bahwasanya bahwasanya apa namanya kalau tadi apa namanya itu Pak mencerita soal bagaimana gerakan takfiri, gerakan apa namanya yang mudah sekali melakukan apa namanya pengkafiran terhadap apa namanya terhadap orang lain yang berbeda pendapat begitu yang muncul kalau dulu bersifat offline gitu ya tidak bertemu gitu tidak bertemu tapi kemudian apa namanya eh, <kuh> tapi kemudian eh, sekarang eranya menjadi era yang menantang ketika hal-hal tersebut dipelajari dari ruang-ruang online dari sumber-sumber yang menurut saya Kemudian tidak memiliki sandaran kuat pengetahuan. Sebagai contoh begini saja, bahkan beberapa diantaranya ya, beberapa di antaranya itu dicampur adukan dengan sesuatu yang bersifat emosional, kebencian begitu. Jadi emosi orang, emosi orang yang diaduk-aduk supaya orang tidak suka pada kelompok tertentu, gitulah. Emosi orang yang diaduk-aduk supaya orang tidak menyukai keberadaan kelompok yang lain, gitu kan? Sebenarnya begitu. Nah ini juga juga muncul. Nah, yang patut di yang patut kita yang patut kita pertimbangkan adalah begini. Ada satu penelitian menarik sebenarnya mengatakan bahwasanya apabila logika keagamaan kita sudah berubah gitu ya, menjadi gitu ya, menjadi apa namanya ekstrem dalam artian mudah menyalahkan orang. Meskipun kemudian kita belum mengakomodir atau kita belum apa namanya sepenuhnya menerima aksi kekerasan. Tapi dengan logika tersebut kita dapat dengan mudah pindah ke kelompok-kelompok yang kemudian menghalalkan kekerasan. Jadi ini ada studi ada menarik di beberapa negara sebenarnya, bagaimana kelompok-kelompok yang sudah menganggap bahwasanya negara-negara-negara mereka tinggal itu adalah tergut, gitu, itu akan mudah sekali diajak, akan mudah sekali diajak untuk bergabung pada kelompok-kelompok yang kemudian menyatakan negara itu tergut dan menghalalkan kekerasan. Jadi teman-teman, saya mengajak sebenarnya kembali pada prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip dasar ketika kita di kampung sebenarnya. Saya mengingatkan ketika kita perlu kembali kepada prinsip-prinsip di, di kampung, contoh begini, kita diajarkan di kampung itu untuk berhati-hati sekali. gitu kan. Jadi contoh untuk memfonis orang, gitu. kita diajarkan untuk berhati-hati, oh jangan, gitu kan. Di Aswaja kita kenal prinsip-prinsip seperti uh, Tasamo, gitu ya bagaimana kita bersikap apa namanya toleran terhadap kondisi-kondisi yang beragam. Kita diajarkan untuk bersikap kemudian tawazun, kita ber, diajarkan untuk bersikap bagaimana e, moderat terhadap kondisi-kondisi yang beragam semacam itu. Kemudian dalam konteks konteks itu kita sudah pelajari banyak di kampung kita. Jangan sampai kemudian e, apa namanya hal-hal baru yang kita pelajari gitu kan? yang kita pelajari di apa namanya ketika berorganisasi baru berkumpul dengan orang baru di luar negeri gitu kemudian mengupas segala bentuk cara berpikir keberagamaan kita ini juga menjadi satu hal yang menjadi krusial untuk dipikirkan oleh teman-teman dan jangan lupa teman-teman saya kembali ke cerita Dian Yuliata tadi dunia internet itu dunia yang ber, uh, pisau bermata dua bisa bermata dua sehingga kemudian orang bisa belajar agama tapi juga bisa keleleran, belajar agama ya, kalau dalam bahasa santri keleleran, jadi belajar agama-belajar agama. Cuma, apa namanya, belajar agama yang bagaimana, gitu kan, keleleran jadinya, gitu kan. Makanya kalau dulu saya suka guyon itu begini, kalau nyantrinya santri, apa namanya, santri kilat, hasilnya nanti kiai beledek, ilmunya belum seberapa, tadi gelegarnya udah, udah, udah sangat keras, gitu kan. Jadi gelegarnya itu mengalahkan, apa namanya, kapasitas pengetahuannya itu, itu juga berbahaya. Di mana kalau di dunia internet ini saya menyebutnya seringkali kematian para ahli. Jadi seringkali contoh gini saja, banyak kiai yang alamah gitu, menguasai kitab boleh gitu kan. Kalau bicara fikih umumnya dari takrib, naik, taushe, bajuri ke atas gitu ya, dari syarah-sarahnya kayak gitu sudah ngelotok. Tahu-tahu hanya dibantah dengan sepele dengan orang-orang dengan kebencian aja. Allah kiai kuin itu kan pro gitu Jadi ada proses begini teman-teman. Ada proses tadi kalau ada Mbak Ica bercerita soal bagaimana kritik terhadap simbol, kritik terhadap tokoh, itu saya ingin mengingatkan satu. Teman-teman eh, apa namanya? Jangan lupa gitu ya. Jangan lupa bahwasanya orang dalam perang wacana tadi itu tidak hanya meruntuhkan logika-logikanya, tapi meruntuhkan orang-orang yang menjadi penutur dari logika-logika tersebut. Jadi contoh kalau tadi Gus Makmun cerita ada akun anak NU yang diserang, itu ya bagian dari meruntuhkan, gitu. jadi menurunkan kredibilitasnya. Nah, teman-teman di dunia online-nya harus berhati-hati menentukan sumber. Harus betul-betul berhati-hati menentukan sumber. Dian Yulia itu, radikalisasi dari cara yang sederhana sekali. Masuk ke sebuah grup namanya, bagus sekali, keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah, bayangkan, nama grupnya itu keluarga sakin, lalu dia bilang saya ingin hijrah. <laughs> Padahal kata hijrah itu dulu kalau kita belajar di Nawawi kan itu hadis pertama, kira-kira, gitu. <laughs> definisinya di hadis, di hadis pertama, gitu kan, di Nawawi itu kan. Jadi apa namanya? Dia bilang akan hijrah, kemudian ditangkap oleh kelompok tertentu dan kemudian dibayat, dipel, pelan pelan didekati emosinya sehingga percaya, sehingga percaya. Nah di konteks ini teman-teman harus hati-hati menentukan siapa sumber pengetahuan untuk beragama. Jadi jangan sampai karena contoh begini, anda saya pakai kopiah, anda saya pakai kopiah, tidak lantas serta-merta menjadikan saya ustadz sebenarnya. Itu kan tidak serta-merta menjadikan saya ustadz. Jadi dan juga katakanlah Gus Makmun yang tidak pakai kopiah itu belum tentu juga bukan ustadz, gitu kan? Belum tentu tidak punya pengetahuan agama, gitu. Artinya jangan, jangan sampai karena saya punya jenggot, gitu kan? Jangan sampai karena saya punya jenggot setel ini, Kemudian saya lantas dianggap sebagai orang yang menguasai agama. Jadi tidak cukup. gitu ya. Tidak cukup dengan mengatakan bahwasanya orang itu pandai beragama karena penampilannya. Karena penampilannya. Itu yang pertama. Jangan silap teman-teman di luar negeri dengan tampilannya. Yang kedua, perlu diingat juga nasab keilmuannya. Perlu diperiksa nasab keilmuan orang-orang tersebut. Nasab ilmunya, contoh Gus Hayed, Gus Hayed belajar di mana. Kalau sudah statusnya itu Wakil Ketua LDP BNU, itu pasti itu nasab nasab keilmuannya itu sampai ke Rasulullah, saya yakin. mutasil gitu kan, sampai gitu ya. Tapi juga kemudian teman-teman juga berhati-hati dengan begini. Ada ciri khas, saya selalu menyarankan agar teman-teman menjauhkan diri dari kelompok-kelompok gitu ya, keberagamaan yang kemudian fokus pada sikap-sikap yang mempersalahkan kelompok lain tanpa membuka jalan dialog. Jadi mempersalahkan kelompok lain tanpa membuka jalan dialog dan melihat bahwasanya dalam fikih sendiri itu ada ruang keberagaman. Jadi kalau aswaja NU kan sederhana sekali. Kita berfikih itu dengan madhab. Jadi madhab itu madhab a, madhab contoh malikiyah, hambaliyah. Kita dengan madhab. Itu adalah cara sebenarnya bagaimana Hantu Ratu Syah Sembah mengkonstruksi cara mungkin paling mudah bagi awam. Bagi kita yang umum seperti saya, mungkin juga untuk sampai pada beragama yang mendekati apa namanya cara keberagaman Rasulullah. Nah, di konteks fikih saja, kita melihat bagaimana itu beragam perspektifnya, beragam. Tapi bagaimana juga akhlak para ulama fikih ini, bagaimana relasi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik itu ya yang bisa berbeda pendapat, tapi tak diman antar mereka itu dia saling sikap saling menghormatinya tidak berubah gitu. Nah ini yang, yang dikatakan bahwasanya penget, itu pengetahuan atau aslul gitu, budi pekerti itu bisa jadi di atasnya ilmu, jadi tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Kemudian kalau kita apa namanya berilmu, tapi kemudian tidak punya unggah ungguh kalau kata orang Jawa. Makanya apa namanya perlu juga melihat teman-teman. Untuk tidak hanya melihat sosok nasab pengetahuannya, tapi juga perlu melihat uh, apa namanya perlu menjauhi organisasi atau tempat belajar yang kemudian mengajarkan yang semua di luarnya itu salah. Padahal tilafu ummati rohmah gitu kan. sampai saya kemarin bu yang waktu ngaji fikih sama kang sek itu sampai jadi nama kitab namanya rohmatul ummah fi ikhtilafil aimmah. Gitu. Ada kitab yang memang menjelaskan bahwasanya secara logis bahkan beragama itu bisa saja berbeda. Karena orang menafsirkannya dengan cara pandang yang berbeda, yang kedua, sumber rujukannya mungkin berbeda. Dan Rasulullah mengekspresikan satu hal kadang-kadang dengan berbeda, dengan kondisi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Nah, jadi yang ketiga, teman-teman, perlu berhati-hati juga menurut saya di konteks ini, untuk, nah ini ya, ini ini ini sebelah salah. Kalau saya ngomong begini, untuk apa namanya, untuk mematikan akal gitu ya? Berhati-hati untuk kelompok yang mengajak, udahlah, taklit ikut aja, ikut aja, ikut aja. Itu harus berhati-hati. Jadi, jadi, kalau taklit itu, akal kita dimatikan. Jadi, kalau di dalam kajian usul itu kan, di, kita membedakan dua: ada yang namanya taklit, ada yang namanya iktibar. Gitu. Kalau taklit itu ya, udah, kita nggak punya rasionalitas. Yang penting, kalau mursyidnya bilang begini. Ya ikut gitu kan atau apa namanya kalau ustadznya bilangnya ikut gitu kan. hidup mati ikut ustadznya gitu kan padahal ada ruang kritik gitu. ada ruang penalaran ada ruang penalaran di mana kita bisa menalar jadi almarhum Nasir Hamid Abu Zaid itu mengingatkan dia mengarang satu buku cukup baik sebenarnya at takfir at-tafkir di zaman Takfir. Jadi dia bercerita menulis buku tentang bagaimana menalar, berpikir di zaman takfir, di zaman orang memudah mengkafirkan orang lain yang berbeda. Jadi apa namanya penting juga kita mengukur bahwasanya Islam itu satu juga mengajarkan tentang nalar baik. Jadi bukan hanya kebaikan, tapi nalar baik. Ada esensi. Jadi bentuk ekspresi kebaikannya bisa berbeda, tapi nalar kebaikannya itu final, gitu ya. Nalar kebaikannya final. Contoh ada nilai-nilai contoh nggak boleh menyakiti orang. Apakah nilai tidak boleh menyakiti orang itu menjadi parsial? Oh, kalau beda kalau beda golongan boleh kan nggak boleh begitu? Jadi ada sesuatu yang bersifat jamaah atau bersifat lebih umum. Nah, bagi saya teman-teman dalam konteks ini dalam konteks ini memegang teguh nilai-nilai mungkin -nilai, memegang teguh nilai-nilai. Saya mendefinisikan aswaja itu dengan tadi dengan cara sederhana. Ingatlah apa tradisi yang kita sudah bawa ketika dari berada di kampung kayak gitu ya. Jadi nanti kalau uh, yang yang menerjemahkan Aswaja uh, konteksnya konteks apa namanya konseptualnya bagaimana biarkan saya gitu, biarkan kayak hayat yang punya otoritas men, menjelaskan itu. Saya bisa mengatakan bahwasanya kita sudah diajarkan beraswaja. Bertasamuh kita diajarkan, bertoleransi kita diajarkan, bagaimana bersikap adil kita diajarkan, bagaimana bersikap moderat atau wasatiyah itu kita diajarkan oleh Kiai kiai kita oleh guru-guru kita di kampung, jadi itu yang diabaikan. Jangan sampai kemudian ketika berada di luar negeri kayak gitu, kita masuk ke kelompok baru, melupakan hal-hal lama yang di kampung, melupakan cara pandang lama yang kita berada di kampung Sehingga Kemudian ketika kita kembali ke kampung, seakan semua dunia yang ada di kampung itu salah, tidak begitu juga gitu kan beragama, tidak begitu juga. Saya ingin mengingatkan satu lagi, bahwasanya uh, saya teringat satu hadis. ya. Jadi kalau dikatakan apa namanya tujuan apa namanya tujuan untuk membawa Islam itu apakah membawa Syariat pasti apakah itu membawa norma pasti tapi jangan lupa juga Rasul itu diutus untuk memperbaiki kondisi ke suluk ya kondisi ke apa namanya pribadi manusia artinya berilmu tebal-tebal kalau kita kemudian berantem sama orang setiap hari juga buat apa juga gitu karena ada sisi jadi ada manifestasi nilai itu salah satunya dalam Islam kental sekali keseimbangan antara hukum penegakan hukum dan uh, akidah dan dan sisi lainnya adalah suluk tadi akhlak jadi penting sekali gitu ya itu penting sekali sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang dan tidak dengan tidak mudah menyalahkan orang tidak mudah menghalalkan kekerasan yang kita tunjukkan kepada siapapun itu hanya karena dasar mereka berbeda dari kita. Demikian, mungkin saya kembalikan ke teman-teman para masyayah, Gus Makmun sama... Uh, uh, terima e kasih, e Pak Ibad. Uh, sebelumnya, izinkan saya membacakan satu pertanyaan dari teman-teman. Uh, mohon bertanya Gus uh, dan Pak Ibad. Cukup menarik pembicaraan tentang mengembangkan logika beraswaja Bagaimana logikanya jika Aswaja diartikan sebagai asli jangan Jawa? Jawa. Mungkin maksudnya seperti yang tadi disampaikan Pak Ibad, ya, amalan-amalan yang sudah dibawa dari uh, tanah air sebelumnya yang diikuti uh, oleh nenek moyang kita. Ya, bukankah sumber dari Islam itu adalah uh, Al-Quran dan Sunnah? Terima kasih uh, penanyanya dari uh, teman Voice of Migrant, Mbak Lilik. Uh, mohon dijawab uh, Gus atau Pak Ibad sebelum uh, kita tutup uh, pengajian sore hari ini mungkin, mungkin. yang mau jawab Gus Hayat ya, uh, ya, kalau Makum, soal aswaja asli jangan jawab biar Kiai ibadah aja itu <laughs> <laughs> ya ini fak fakultas adab jadi ilmunya lebih tinggi dari fakultas sersulden dia <laughs> ini pertanyaannya juga cukup menarik ya dikaitkan dengan logika yang kedua antara saja. Uh -uh. yang kedua saja tadi pertanyaannya bahwa Bukankah bersumber dari Bukankah Islam itu Bukankah Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah Monggo Gus Hayat nanti uh, akan ada tanggapan juga dari Gus Makmun Rashid mungkin Monggo Gus Hayat dulu yang pertama kita bersepakat bahwa sumber dari seluruh aturan, ajaran dan perilaku hidupnya orang-orang Islam itu ya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini tidak bertentangan dengan Aswaja. Karena Aswaja itu adalah firqah, golongan yang mendedikasikan dirinya dan kelompoknya untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah yang benar. Karena ada orang yang mengaku paling sunnah, paling ahli Qur'an, tapi ngaco. Nah, aswaja terutama ahlus sunnah wal jama'ah, itu sumbernya ya al-Quran dan sunnah. Jadi kan sama dengan yang ditanyakan sama penanya tadi. Ya Jadi, tidak ada perbedaan. Bidanya, kalau yang aswaja versi nahdlatul ulama, itu ahlus sunnah wal jama'ah yang orisinil, 99% koma jadi kita nggak menyebut namanya 100% karena khawatir ada yang error salah satu pengikutnya nanti gitu loh jadi intinya ya, error -error yang, nah, ya intinya kita semua ini juga bersumber pada Alquran dan sunnah tetapi bedanya saat memahami Quran dan sunnah kita memahaminya seperti pemahaman Rasulullah yang ditransformasi kepada para sahabat, para sahabat mentransformasi kepada para tabiin, tabiin mentransformasi kepada para tabi'in tabiin, tabiit tabiin salafus salihin sampai pada guru-guru kita ketemu wali songo, wali songo ketemu kiai kiai pengasuh pesantren, pengasuh pesantren ngajarin pada kami santri santrinya. Ini yang kami jaga pemahaman Quran dan Sunnah, tidak seperti kelompok-kelompok yang ngaku ahlu Sunnah paling Sunnah, tetapi modalnya terjemahan Quran kiliran terjemahnya salah sedikit akhirnya pemahamannya ikut konslet kan gitu ya kira-kira gambarannya begitulah jadi enggak ada perbedaan kita ini juga pengikut Quran dan Sunnah cuman cara memahaminya komplit ya dalam memahami Quran kita menggunakan pendekatan puluh Quran mulai dari asbabun nuzul, Amkos Taklit mukoyaknya. ya terus kemudian kita pahami hadis secara benar melalui ilmu musola hadis. Hadis mutawatirnya bagaimana, hadis sahatnya bagaimana, soheh, hasan, doibnya bagaimana. Sampai ketemu, oh ini hadis mau doib, pakai. Tapi kalau hadis doib untuk -akmal, misalnya semangat beribadah itu boleh dipakai. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi, Imam Uthul Hajar Al-Skolani. Ya sudah, masa kita merasa lebih pinter dari beliau? Hah? Nah inilah pemahaman ahlu sunar jamaah kita sehingga kita itu sangat kaya mau tahlilan oke okay, mau dan oke mau oke okay, okay. bahkan baca sholawat sambil kasih musik juga oke okay aja karena baca sholawat itu amalan yang paling mudah diterima oleh Allah dengan cara apapun selama tidak ada tidak ada unsur kemaksiatan di sana jadi ibadah yang paling gampang itu baca sholawat hanya ketika kita sholawatan dengan habib Nabi apa, sepertinya terputus ya dengan Gus Syed terputus ya dengan Gus Syed ya Mas Hayat masih lama? Ah, enggak sebentar lagi Sepertinya ada kendala dari Gus Hayid di Jakarta um, Mungkin langsung di uh, Pak Ibad untuk menanggapi tentang yang asli wejangan Jawa tadi itu sambil menunggu rekoneksi dari Gus Hayat mungkin uh, ada gangguan sedikit ini, ini jadi guyon antar fakultas ini fakultas itu. <laughs> saya Lalu itu buka. tertarik dari kalimat asli wejangan Jawanya itu Pak itu iya ada keterkaitannya enggak sih dengan uh, mungkin amalan-amalan dari uh, nenek moyang kita yang dibawa <laughs> seperti yang tadi Pak Ibad jelaskan di depan ini uh, kalau guyon tadi ya kalau Musulbin sama adapt. Kenaikannya saat saya tidak mengikuti perjalanan saya karena saya sadar dan masuk Musulbin juga belakangan. <laughs> Kayak gitu kan. Jadi apa namanya? jadi 5 menit ya Pak ya. ya. Jadi ada <laughs> ya, mana -mana? Sebelum nanti saya tanya ke Gus uh, Makmun tentang uh, yang tadi sudah saya pertanyakan tentang kelompok ormas-ormas uh, itu. Ya. Jadi banyak cara ya. Ada yang bilang asli zaman Jawa, ada yang bilang asli apa asal wajar-wajar saja kayak gitu. Ada yang bilang banyaklah orang mencoba membuat kepanjangan dari aswaja itu sendiri. Tapi yang paling prinsip adalah apa sih aswaja itu gitu kan? Kalau saya sih melihat aswaja itu bukan hanya bentuk. Kalau ya. saya dari dulu kalau juga di itu ketika bicara dengan teman-teman PMI misalnya bicara dengan teman-teman itu gitu. tapi Aswaja itu bukan hanya bentuk. Jadi bukan hanya ekspresi ya Bukan, bukan hanya Aswaja itu mesti kunut bukan begitu. Karena kalau Aswaja NU gitu ya kita mengakom juga kita mengakomodir semua fikih gitu ya. Jadi kemudian akan jadi, sangat heran kalau kemudian uh, hanya dilihat dari sisi ekspresi keberagamaannya saja. Gitu. Jadi, contoh hanya kuno dan tidak kuno. Bukan begitu sebenarnya. Tapi, aswaja itu adalah nilai dan logika. Pertama, aswaja itu adalah nilai dan logika juga. Selain kemudian, ya, kalau di aswaja, nah, katakanlah uh, bagian apa namanya, fikihnya ikut empat empat hab, kayak gitu kan, di bagian uh, apa namanya, uh, tasawufnya kita mengikuti, uh, apa namanya yang sudah ditunjukkan kemudian apa namanya di bagian apa namanya aqidahnya di bagian akidahnya kita sudah ditunjukkan bagaimana yang berbeda dengan khawarij, yang berbeda dengan mu'tazilah, yang begitu begitu itu. Jadi eh, yang perlu dipahami sebenarnya aswaja itu sebagai cara berpikir. Kalau saya lebih sering mengatakannya aswaja itu sebagai cara berpikir. Yang pertama adalah bagaimana kita bersikap tegak lurus ya tidak tegak lurus melihat apa namanya melihat keberagaman. Jadi konsisten terhadap nilai kita kayak gitu. Saya sering mengatakannya konsisten terhadap nilai kita. Pada nilai seperti apa gitu kan? Yang pertama adalah bagaimana kita melihat gitu ya apa namanya tidak ada kutub ekstrim kebenaran karena kita masih menjadi salik ya dalam bahasa dalam bahasa itu kita masih menjadi salik gitu masih menjadi pencari kebenaran itu masih salik gitu. Jadi belum ada yang final sebagai salik itu belum ada yang final pencari sebagai pencari begitu sehingga kemudian kutub ekstrim kebenaran itu, jadi pasti benar yang ini, pasti benar yang ini sehingga kemudian kalau saya mengambil satu kutub, yang lain menjadi salah itu tidak tidak dibenarkan. Yang di, yang di, jadi dengan logika begitu, dengan logika begitu kita selalu akan membuka ruang dialog. Dialog itu bagian dari kemanusiaan, bagian dari hal yang manusiawi. Gitu kan. Bagaimana katakanlah banyak kita diajarkan untuk apa namanya berdialog, memastikan kebenaran. Gitu. Contoh. Apabila datang kepadamu orang fasik, fatabayyanu, bayyinu katakan di Quran gitu ya. Jadi apa namanya? Kita harus bertambah menjelaskan. Itu contoh saja. Bagaimana kemudian apa namanya berdialog itu menjadi penting. Dan kemudian ada urusan-urusan lain yang kemudian dialog itu menjadi penting. Yang kedua bersikap adil. Jadi sikap adil itu itu penting. Jadi menurut saya ekspresi dari apa namanya? Ekspresi dari beras wajah ini bersikap adil. Jadi contoh-contoh tadi yang diceritakan oleh apa namanya uh, Gusman Mun tadi itu ya contoh bagaimana kita bersikap proporsional. Jadi tawasentukan -tawas adil dan proporsional. Begitu menurut saya kalau negara memang butuh dikritik ya dikritik. Tapi kalau negara butuh dibantu ya dibantu. Gitu kan. Tapi kalau negara kemudian apa namanya uh, selewa ya diingatkan. Kira-kira kan begitu. Tidak kemudian diruntuhkan nilainya karena pancasila itu kan sebagai jadi begini coba bayangkan saja jadi ini contoh contoh bagaimana menalarnya kenapa kita menerima pancasila kan karena pancasila itu adalah ikatan yang mungkin mengikat banyak kelompok di Indonesia andai dipaksakan satu agama gitu andai dipaksakan satu nilai apakah juga bisa dipegang oleh kelompok-kelompok yang lain makanya istilahnya itu misalkan keliru ikatan yang rapi gitu ya, ikatan yang keras bentuk ekspresinya adalah nilainya adalah Pancasila. Ini arti artinya kemudian nilai cara pandang moderat tadi itu salah satunya menghasilkan gitu kan, menghasilkan Pancasila tadi itu. Jadi jangan di bukan hanya istilah teman-teman ya, bukan hanya bentuk apa namanya? ekspresi pada fikih ini, pada tasawuf ini, pada akal ini, pada tapi juga sebagai nalar Nalar, bagaimana kita harus bersikap adil pada konteks itu like. terima kasih Pak Ibad pertanyaan terakhir yang saya tujukan kepada ya. kepada sebentar saya geser sebentar soalnya Bapak mau salat ya udah oh, ya saya geser dulu sebentar ya Pak ya Soalnya lagi di uh, sekretariat PCI dan nyelesep sayangnya ini. <laughs> uh, pertanyaan terakhir dari uh, saya yang saya tujukan kepada Gus Makmum tadi tentang bagaimana sih menyikapi tentang adanya bendera HTI yang pernah berkibar di Hong Kong yang dikibarkan oleh teman-teman pekerja migran Indonesia di sini meskipun hanya satu uh, kelompok aja ya uh, dalam jumlah yang kecil. Dan juga tentang tanggapan dari uh, munculnya kelompok yang mengatasnamakan hijrah Tapi instan dan juga semuanya itu bercadar Bagaimanakah menyikapinya uh, Gus Makmun sebagai uh, penutup kita pada ngaji sore hari ini uh, Oke okay, baik secara global aja Bahwa ada kesalahan di dalam menalar agama Bagi sebagian orang bahwa Uh, kita itu hanya hidup apa yang disebut di dalam uh, syariat itu hanya untuk kebutuhan. Nah, ini banyak yang apa banyak uh, dianut oleh mereka-mereka yang apa secara beragama sangat kaku. Jadi mereka menganggap bahwa di dunia ini hanya ada namanya hukum tasri, samawi, hukum Tuhan. Oleh sebab itu ada giyum misalnya kita kembali kepada Quran, kemudian Kenapa sih tidak langsung ke Quran aja? Kenapa sih tidak langsung ke hadis? Ngapain kita pakai kol, kol ulama dan lain sebagainya? Nah itu ada uh, uh, mereka beranggapan bahwa di dunia ini hanya ada hukum tasrik samawi. Padahal uh, di dalam syariat islam itu di dalam pembagiannya kita mengenal nama, nama istilahnya itu uh, tasrik wakari. Hukum buatan manusia. Kalau dalam politik ya melahirkan fikir politik. Jadi Bagaimana, misalnya, kita ambil contoh fikusiasa ya, nanti kaitan dengan Tahrir. itu, manusia akan terus mengadaptasikan tasik samawi yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan secara baik, secara jelas, eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita gunakan akal dan logika kita, ijtihad kita, dan itu bersifat yang oleh manusia itu disebut akomodatif. Jadi dari bumi langit itu turun ke bumi manusia. Nah kan tidak ada tuh hukum atau ayat Quran atau hadis yang tidak menyentuh manusia. Jadi semuanya pasti akan melalui perantara manusia oleh sebab itu kenapa Imam Ali itu pernah berkata bahwa teks itu kan tidak bisa berbicara, yang berbicara itu yang kemudian membicara apa kemudian dia bisa sampai berbicara yang manusia yang membicarakannya. Nah Kemudian ada satu paradigma sebenarnya yang perlu kita kembangkan daripada masalah-masalah seperti orang yang masuk ke kelompok hijrah, mereka selalu membawa adagio misalnya, ayo kita hijrah secara total gitu. Nah, saya sebenarnya uh, belum sempat selesai-selesai uh, naskah saya, saya sedang menulis tentang uh, kritik uh, kembali ilal Quran wasuna. Jadi saya ingin uh, apa, mengkritik secara secara lugas. Sebenarnya yang diperlukan di dalam kita beragama itu tidak sekadar aruju dalam Quran dan sunnah, tetapi bagaimana berangkat dari Quran dan sunnah. Nah ini yang apa yang apa jarang dipahami oleh kelompok-kelompok yang sangat kaku. Kalau kita berangkat daripada Quran dan sunnah, maka cara beragama kita sangat adaptif. Jadi kita lebih karena apa tujuan daripada tujuan daripada syariat ya Quran maupun juga hadis atau kol kol ulama yang eh, yang eh, memiliki prinsip moderat itu kan ujungnya adalah kemanusiaan eh, yang adil dan beradab jadi prinsip kemanusiaannya itu lebih ditonjolkan tapi kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu bisa berakibat pada eh, apa kepatalan di dalam beragama maupun bernegara karena nanti apa apa belum eh, Quran dan hadis atau hadis kutsi itu kan terlalu suci. Bagaimana kita langsung menyentuh hal-hal yang suci sedangkan kita dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh sebab itu di NU misalnya sebelum mengambil langsung ke Quran dan Sunnah mereka menggunakan eh, apa namanya perspektif-perspektif ulama terlebih dahulu. Karena kita tetap eh, dari, dari berpikir pun kita eh, harus secara runtut agar ya kita ini gimana ya biar nggak banyak dosa lagi lah karena kita bukan seorang mustahhid ya kan kita bukan seorang mustahhid yang uh, memiliki kemampuan akal yang begitu bagus kemudian uh, beragama yang baik akhirnya kita langsung nyopot-nyopot ayat nyopot ayat dan hadis saja sesuka hatinya kan <tuh> nah itu juga sebenarnya apa yang disebut oleh pak ibat tadi bahkan di kelompok disebut tahrir pun itu menjadi satu masalah untuk mereka. Karena di sebut tahrir itu kita tidak bisa berpikir A, B, C, D, dan E untuk kelompok internal karena mereka harus uh, patuh pada sumpah yang mereka laksanakan. Ringkasnya uh, sumpah mereka itu misalnya gini, <tuh> saya berbaikat kepada kelompok atas nama apapun, dan tanpa ada instruksi apapun, jadi apapun yang keluar dari kelompok mereka itu harus di bawahnya itu samina wato. Nah, jadi akal logika itu mati. Nah, berbeda ketika mereka berdiskusi dengan orang lain, tapi kan ujung-ujungnya ya tetap khilafah. Nah, itu memang ee, apa di dalam internal mereka. Mereka memang disuguhkan dan didoktrin tanpa perlu. Jadi, kalau kita misalnya lagi ngaji halako gitu, tiba-tiba instruksi kepada... Hey, pak guru, kenapa kok begini, itu namanya bagian dari suhu adab. Nah itu tidak boleh di kelompok mereka. Nah ini kan aneh, padahal sebenarnya kenapa kita perlu belajar fikih itu biar di dalam diri kita hadir e, namanya wacana yang beragam. Di kan begitu dari dulu. Nah sedangkan mereka itu menjadikan fikih itu hanya fokus kepada satu bab, yaitu bab e, pemerintahan. Dan itu pun belum lagi terjadi politisasi di sana-sini. Nah jadi sebenarnya ada dua yang perlu kita bumisasikan di kalangan milenial khususnya yaitu tentang posisi hukum Tuhan dan hukum manusia. Nah ini belum ada buku yang e, bisa kita sajikan kepada anak milenial secara mudah. Sebenarnya saya pengen banget nulis cuma apa namanya e, ada saya masih mencari referensi kira-kira apa gitu ya yang e, bisa kita sajikan karena memang sampai sekarang belum ada yang untuk anak milenial pemaparan secara baik dan benar tentang hukum Tuhan dan hukum manusia. Kalau untuk mahasiswa itu pasti banyak, pasti banyak kita jumpai. Nah kemudian yang kedua, bukan kembali kepada Quran, tetapi berangkat dari Quran dan Sunnah untuk kemaslahatan di dalam beragama dan bernegara. Nah kemudian terakhir tentang HTI yang Mbak Ica tanyakan. Nah itu sebenarnya kaitan dengan doktrin mereka lagi Mbak, karena mereka menganggap bahwa, bendera itu adalah bendera Tauhid mereka anggap itu bendera Tauhid sebenarnya mereka, sebenarnya kalau kita bisa mau nalar, sebenarnya mereka masuk Tauhid itu tulisannya, tapi lagi-lagi ya begitu, mereka mengatakan Tauhid, tapi pada praktiknya jauh sekali dari esensi Tauhid saya itu banyak sekali foto di laptop ini tentang bagaimana mereka misalnya bendera mereka jadikan tempat duduk, apalagi ketika ada apa tentara Tuhan misalnya di Monas, misalnya, itu kan buahnya sekali, itu jadi tempat duduk apa-apa uh, tulisan-tulisan yang kalimat "Lailahaillallah". Itu itu kan bagi saya sangat miris. Mereka uh, apa menyerukan ajaran tauhid, tapi uh, praktek-prakteknya tidak. Nah, jadi ada dua aspek itu sebenarnya yang menjadi tugas apa saya juga, atau teman-teman uh, lainnya, untuk kita sajikan kepada milenial. Jadi, jangan sampai salah kaprah tentang dua aspek itu nah kira-kira uh, seperti itu mbak karena di sini juga sudah mau apa namanya mau buka jadi saya harus beli buka-bukaan karena masih jomblo ini pak <laughs> imbat <laughs> belum ada yang masakin <laughs> Akbar. sekian dari saya mbak terima kasih <laughs> Uh, terima kasih Gus Makmun untuk uh, penjelasannya dan juga pemaparannya. Uh, mengingat waktunya sudah sore dan kita cukup lama ditemani uh, Gus Makmun dan juga Pak Ibad dan juga Gus Hayid yang uh, sudah terputus ya karena ada gangguan uh, pada koneksi beliau. Uh, sebelum uh, ditutup dengan doa dan uh, kita saya ingin uh, menyampaikan informasi kepada teman-teman sahabat voice of migrant uh, bahwa pada hari Selasa malam uh, voice of migrant juga akan membedah buku fikih tentang fikih uh, Zakat buruh migran uh, yang akan dipandu oleh teman voice of migrant dan juga ada Kiai Haji uh, Marzuki Wahid selaku Wakil Laksdam PBNU, di mana pada sisi kedua itu adalah bedah buku Fiqih guru Migran ya, yang juga merupakan program dari divisi pendidikan dalam mengupayakan kemudahan untuk teman-teman pekerja -teman migran Indonesia yang berada di Hongkong untuk memberikan panduan-panduan tentang beribadah dalam sumber terbatas ya. Dan juga akan ada mungkin minggu depan sesi ngaji khusus, bagaimana dan pandangan tentang Islam yang berkemajuan, ya Pak Ibad. Yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut, dan kita langsung aja tutup dengan doa, mungkin Pak Ibad dan langsung Mbak. di, Oh Gus Makmun, Gus Makmun Pak, <laughs> monggo Gus ditutup dengan doa dan langsung diakhiri. Halo, nah, baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah <askan dinam vocês> robana terima kasih sahabat Face of Migrant yang sudah membersamai kami pada ngaji suara ini saya undur diri beserta dengan tim dari Investion Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.